Karakter iblis di drama Penthouse yang membuat jantung copot dan geregetan. Drama Penthouse selalu memiliki hal-hal yang unik dan menarik untuk dibahas. Mulai dari plot twist yang selalu tak pernah terduga hingga pemeran dan karakternya yang sangat menarik untuk dibahas. Karakter pemain dalam drama Penthouse memiliki berbagai macam sifat seperti pada karakter dalam drama pada umumnya. Namun karakter jahat dari Penthouse ini bisa dibilang berbeda karena hampir semuanya memiliki sikap iblis dan jahat. Bahkan para penonton seringkali dibuat terkejut karena kejahatan dari para karakter antagonis ini. Berikut adalah beberapa karakter iblis di drama Penthouse yang membuat jantung copot dan geregetan. 1. Joe Dante Palsu atau Baek jun -ki. Karakter Joe Dante adalah gambaran iblis berwujud manusia yang akan melakukan apa saja agar tujuannya tercapai. Jo Dante palsu atau yang bernama asli Bek Junki ini memiliki karakter tamak dan rakus yang sangat pantas disandingkan dengan iblis. Tak heran banyak orang yang membenci karakter Jo Dante ini dan tak sedikit pula yang menginginkan Jo Dante untuk jatuh miskin dan menderita karena perbuatan jahatnya. Meskipun penonton telah tahu jika sebenarnya Jo Dante menjadi jahat karena trauma masa kecil, namun tetap saja karakter Jo Dante ini tetap menjadi karakter yang paling dibenci di drama Penthouse. 2. Chon So Jin Chon So Jin adalah karakter wanita yang paling dibenci di drama Penthouse. Hal ini bukan tanpa alasan, karena karakter Chon So Jin sendiri memang penuh dengan intrik dan kontroversi. Dari season 1 drama Penthouse, karakter Chon So Jin memang dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi jahat bahkan menyerupai iblis wanita. Chonso Jin juga merupakan salah satu karakter yang pantas untuk mendapat julukan iblis karena tingkahnya yang selalu ingin menang sendiri dan tak pernah memikirkan orang lain. Chonso Jin bahkan tak mau membantu siapapun yang telah menyakitinya dan menghalangi jalannya. Bahkan Chonso Jin pernah meninggalkan ayahnya yang sekarat karena dia dorong dari atas tangga. Chonso Jin terlalu ambisius dalam hidupnya dan selalu ingin menang sendiri dan bahkan rela melakukan apa saja yang dia inginkan. Tiga, Beck Junkie. Karakter Beck Junkie muncul di akhir episode season kedua drama *Penthouse* dan mengambil peran lebih banyak di season ketiga. Awalnya, Beck Junkie diharapkan akan bisa membantu Sim Suryon, Logan Lee, dan Oh Hyun-hee untuk mengalahkan Jo Dante. Namun, ternyata semua penonton terkena prank karena ternyata karakter Beck Junkie jauh lebih iblis daripada iblis. Beck Junkie sama sekali tidak bisa diharapkan dalam drama *Penthouse* ini. Bahkan banyak yang menyebut jika Baek Junki adalah beban di drama penthouse ini. Hal ini bukan tanpa alasan, karena karakter Baek Junki sama sekali tidak berguna dan cenderung menambah beban pikiran baik dalam drama maupun penonton di rumah. Baek Junki yang diharapkan akan menjadi salah satu karakter yang baik dan mempesona karena datang ke Korea bersama Logan Lee, ternyata adalah karakter iblis yang memiliki sifat sama dengan Chon So Jin dan Jo Dante. Tak heran banyak orang yang membenci karakter Baek Junki ini dan menginginkannya kembali ke rumah sakit jiwa. 4. Jo So yung Jo So -kyung adalah salah satu karakter yang memang sudah jahat dari season 1 drama Penthouse. Kesan anak manja dan selalu ingin menang sendiri sangat melekat dengan karakter So Kyung ini. Terlebih sifatnya yang suka membuli orang lain dan mengadu domba semakin membuat kesan iblisnya terlihat jelas. Dari season 1 hingga season 3 pertengahan, Sokyung menjadi salah satu karakter paling dibenci dan cocok digambarkan sebagai dajal cilik karena perbuatannya yang selalu jahat pada semua orang. Meskipun akhirnya pada episode 8 season 3, penonton melihat kebenaran tentang apa yang terjadi pada Sokyung sebenarnya. Sama sekali tak membuat banyak penonton melupakan kejahatan yang telah Sokyung lakukan di masa lalu terutama pada saudara kembarnya, Minsol A serta Berona dan ibunya Sim Suryon. 5. Ha Eng Byul Haeng adalah anak dari pasangan Chon so Jin dan Ha Yun-chul. Haeng salah satu karakter yang dibenci karena memiliki sifat seperti iblis dan sangat menyebalkan. Meskipun sebenarnya karakter iblis Haeng ini adalah karakter yang timbul karena pengaruh dari Chon so Jin, namun tetap saja Haeng terlihat seperti iblis yang begitu licik. Ditambah lagi wajah dan tatapan Eng semakin membuat penonton membencinya dan menganggapnya sebagai iblis. 6 Jin Boon-hong atau Nona Jin. Jin Boon-hong awalnya adalah pengasuh Eunbyul yang ternyata ditugaskan oleh Logan Lee dan Oh Yun-hee untuk memata-matai Chunsoo Jin. Namun dalam pekerjaannya ternyata Jin Boon-hong malah terobsesi kepada Eunbyul dan menginginkannya sebagai putrinya. Jin Boon-hong bahkan rela untuk melakukan apa saja agar bisa hidup bersama dengan Eunbyul. Bahkan Jin Boon-hong berusaha menghancurkan hubungan Eunbyul dan Chunsoo Jin. Tak hanya itu karakter iblis dari Jin Boon Hong semakin terlihat di season 3 drama Penthouse ini karena semakin berani untuk menculik Eng Byul dan membawanya pergi. Jin Boon Hong bisa dibilang salah satu karakter jahat yang menambah beban di Penthouse karena dia menambah parah keadaan yang terjadi di Penthouse. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.